Amalan ini disebut dengan asma payung Rasul Karena amalan ini adalah amalan ma'rifat Atau amalan cinta Apapun amalannya itu kalau dengan cinta Maka itu akan luar biasa La ilaha illallah La ilaha illallahu alaihi Tawakal tuh wahyu Robul Arsil Adim Allahu Akbar. Pikir Allah Allah. Panjenengan cinta nih. Kalau ya. sakit wilayah ya. Jawa Tengah paling asma cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudaraku. Hari ini, abang akan mengijasakan amalan payung rusuh untuk tempat dan waktu kami berserah. Assalamualaikum. Di dalam hidup ini ialah hidup kita itu tenang, Pak. Allah, kalau kita tenang, hidup kita akan selamat. Bejo dunia, bejo akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Ya Alamin ilmu itu artinya adalah cahaya atau cahaya. Supaya Jalan hidup kita itu Tidak petang Supaya jalan hidup kita itu Bisa terang Kalau kita hidup Ada penerangnya Maka hidup ini akan tenang Tidak akan gampang kemurung Tidak akan gampang bingungan Hidupnya akan terang Inilah yang paling penting ketika kita ingin mengamalkan sebuah amalan, dan amalan itu adalah perjalanan. Perjalanan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berjalan, disitu nanti pasti akan ada. Ujian dan akan ada cobaan, maka yang terpenting adalah niatnya. Benar-benar diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalannya digunakan untuk menata hati, menata fikiran supaya hatinya ber bersih. Maka, ketika mengamalkan amalan ini di dalam perkataannya, perbuatannya, dan nanti setelahnya harus benar-benar dijaga. Jangan sampai hati dikotori oleh perbuatan-perbuatan yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Amalan ini disebut dengan asma payung rasul, karena amalan ini adalah amalan makrifat atau amalan cinta. Apapun amalannya itu, kalau dengan cinta maka itu akan luar biasa. Oleh sebab itu, ini adalah amalan andalan saya. Yang sangat-sangat saya sukai, amalan ini diambil dari surat At-Taubah yang terakhir, yang bunyinya ada di sini, dan tata caranya akan saya ijazahkan kepanjangan dengan semuanya. Amalan ini sudah sangat masuk sekali di kalangan para ahli ilmu hikmah, bahkan. Di beberapa torekoh Ini digunakan untuk Membuka hati Atau supaya kefutuh Kebuka hatinya Supaya bisa bermakrifat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya cepat untuk kebuka Jalan yang paling utama itu adalah Sholawat Karena Sholawat ini Adalah amalan yang tidak hanya diperintahkan oleh Allah Tetapi juga dijalankan oleh Allah Allah memerintah hambanya untuk sholat Tetapi Allah tidak sholat Tetapi kalau amalan satu ini Sholawat ini selain Allah itu memerintah Allah juga menjalankan Allah sendiri bersolat sholat. Nah amalan ini Sangat masyur sekali di kalangan pesantren, terutama para pengamal ilmu hikmah dan pengamal torekoh. Amalan ini sangat luar biasa sekali, bahkan di beberapa kitab Mambaul hikmah di situ ada riwayat-riwayat yang menerangkan tentang khasiat dan fadilah yang ada di dalam sholawat ini. Fadilahnya sangat luar biasa sekali, salah satunya untuk keselamatan, baik itu keselamatan toki maupun keselamatan batin. Untuk pengobatan, insya Allah sangat luar biasa sekali, karena doa apapun, apabila tidak diawali dan diakhiri dengan sholawat, tidak akan pernah sampai kepada Allah. Dan fadilahnya yang lain. Insyaallah Allah juga untuk menghilangkan sengkolo dan bisa juga untuk pemagaran baik pemagaran diri maupun pemakaran tempat dan bisa untuk berbagai macam hajat Faiz Allah. Cara pengamalannya amalan ini nanti nggak dibuka Yang pertama bagi pengamal ini pengamal yang pertama harus mau mandi besar tengah malam yaitu mandi tengah malam saya dipeyat oleh Abbas Yudhullah Wazali beliau dulu memandikan saya dengan air dan bunga maka saya pun juga sekarang memandikan panjerengan dengan air dan bunga bunga yang digunakan bunga mawar kembang kantil dan kembang kelongong ini ada artinya mawar itu hidup kita itu boleh mewarna-warna bermacam-macam kita itu boleh dari asal manapun ada yang asalnya petani, ada yang pekerjaannya jadi kuli dan lain sebagainya ada yang mahasiswa dan lain sebagainya oleh yang kedua ada kembang -keno. hidup itu boleh begini dan boleh begitu kena ini kena ngono Kembangkan ke nomor Yang penting kembangkan til. Yang penting hatinya kantil ke hadap allah. Hatinya tetap berpegang kepada tali allah. Tali allah. Itu yang pertama mandi tengah malam. Ini dilakukan selama tujuh malam. Selama tujuh malam mandi. Tengah malam Waktunya Antara jam 12 Jam 1 Jam 2 Sampai Jam 3 Boleh duduk kan? Ya terima kasih Jadi Mandi malam ini Sangat Besar sekali fadilahnya Karena air itu Terbagi menjadi tiga Ada Air obat Itu antara Jam 12 Sampai jam 4 Saya Saya Secara langsung melihat apa saya Secara istiqomah setiap malam itu mandi malam Setiap malam beliau bangun mandi lalu sholat malam Itu beliau lakukan secara istiqomah Dan Alhamdulillah walaupun beliau sudah berumur Tetapi Alhamdulillah mukanya masih kelihatan berseri-seri dan sehat selalu Amin dan beralami ini karena salah satu fadilahnya mandi malam Jadi ada air obat itu antara jam 12, jam 12 malam sampai jam 4 Itu yang pertama Yang kedua ada air kesegaran bukan obat bukan penyakit Antara jam 4 pagi sampai jam 4 so, sore itu mandi ya bukan menjadi obat juga tidak menjadi penyakit ada air yang bisa menjadi penyakit Antara jam 5 sampai jam 9 Jadi kalau mau mandi Malam-malam sekalian Karena ini kalau dipahami secara asbabun nuzulnya Air malam itu Air kahuripan yang diambil oleh Nabi Hidir Alaihissalam Itu menetesnya ketika tengah, ma tengah malam Makanya Orang-orang tua zaman dulu biasanya mencari obat itu gelas ditaruh di luar rumah diembun-embunkan cari obat oh, obat. Karena ketika tengah malam itu ada air kahuripan yang asalnya munculnya kepada Nabi Khidir alaihi salam. Yang pertama mandi malam selama 7 malam dimulai dari jam 12 Sampai jam 4 Yang kedua Pengamalnya Puasa Bilaruh Puasa Bilaruh selama tujuh hari Jadi yang mengambil amalan ini Harus berpuasa Bilaruh selama tujuh hari Apa itu puasa bilaru puasa yang tidak memakan makanan yang keluar dari yang bernyawa maupun yang bernyawa puasa Bilaarul itu tidak memakan makanan yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa seperti daging, telur, roiko, apapunlah itu bentuk makanan yang ada campuran mie, apapun yang ada campuran telurnya atau dagingnya tidak dimak, tidak karena untuk menahan nafsu hewani, lawamah, maka tidak makan yang dari he hewan. Yang kedua, berpuasa bilaru selama tujuh hari. Dan yang ketiga, setiap malam mengamalkan amalan surat atau ubah. Sebanyak tiga ratus tiga kali. Jadi, setelah mandi malam, setelah itu sholat taubat, sholat hajat, lalu mengamalkan surat at taubah tiga ratus tiga kali, dan amalan ini nanti amalkan makubahnya setiap habis salatnya dibaca 21 kali sudah siap untuk mengamalkan ada yang mau mundur kalau ada yang sakit mundur apa-apa karena ketika jenengan meminta atau menerima amalan mengucapkan ko tu berarti panjenengan sudah siap untuk mengamalkan kalau panjenengan sudah diberikan amalan lalu tidak diamalkan ini nanti bisa menjadi beban untuk diri panjenengan sendiri ada yang mau mundur ada atau tidak sudah siang, okay. Ingat, Insya Allah nanti bisa sampai tes sendiri untuk tajribatnya membaca ya Sahid ya Rasulullah agisnya lalu rambutnya disilai itu itu untuk tajribatnya. Jadi sebenarnya ilmu kekebalan itu bukan kebal ke di dalam dirinya tetapi Indahnya tidak mau melukai diri kita. Bahkan, insya Allah dengan izin Allah. Bahkan amalan ini nanti tawasulnya kepada Kiai Gus Masyun dari Zilboyo. Insya Allah beliau sering juga disebut sebagai rambut api. Tidak Mempandih cukur rambutnya, Pak insya Allah Kalau Allah berkehendak, Kalau diijab di Yang terpenting niatnya Untuk mencari Lidah Allah subhanahu wa ta'ala Siap ya. Kalau siap diucapkan kopi itu di dalam hati ya. Tangan kanan Ikan dadanya, ya, kanan-kanan, dada sebelah kiri, dan mata terpejam. Rasakan keluar masuknya nafas, dan sekarang rasakan detak jantung yang ada di dalam diri panjenengan tetak jantung yang punya duk duk duk itu diganti dengan dzikir Allah Allah Allah Allah Allah sudah ada yang masuk ke alam ghaib yang rangwinya golden allahu oh, الله <سؤال> الرحمن <سؤال> الرحيم الى حضره النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره الفاتحه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله yang dihidupi alam ini, rahman, rahim, wa Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratil afa'ira sididina Abu Bakar wa Umar wa Ya <ion> <lajuh> kena muda iya kena sanih dina syirat al-mustaqib, syirat al-ladhina an-namta alaihim huwairil maudubi alaihim waladholin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammada rusulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Wa ala ala sayyidina muhammad. Ala sayyidina muhammad. Demi Allah Demi Rasulullah Saya Sebut nama diri sendiri Tidak akan melanggar perintah agama dan tidak akan melanggar perintah negara apabila saya melanggar perintah dari Allah dan dari negara saya saya siap untuk diajak di dunia maupun di akhirat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Lakotja aqum rasulum ming anfusikum hajijun alaikum anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawalu faqul la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim allah Allahu Akbar Allahu Akbar Likir Allah Allah Tuju satu persatu. Oh, dari sana, Kang Adit, ini dijeburkan airnya. Baca nanti air yang pertama menetes dari rambut ditelan. Bismillahirrahmanirrahim. Niat insul Mandi dengan air. Keturutullah, Nur Muhammad, Nur al Allah. Siramkan. Telan airnya yang menetes dari rambut Maju sini Ditegak Bismillah Langsung aja dicucup aja Tidak apa-apa Lanjut Ayo sini sayang bali Bismillahirrahmanirrahim Niat insun mandi dengan air kodratullah Nur Muhammad Nur Allah Allahu Akbar <tuh -tuh. Petelan air yang menetes dari rambut Maju sini Kita ke Selanjutnya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Niat enson mandi dengan air qodratullah Nur Muhammad Nur Allah. Allahu Akbar. Di Yang sudah mandi, tangan kanan, megang tangan kiri, megang perut, silah Tikir Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Niat insul mandi dengan air Qadratullah Nur Muhammad Nur Allah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Mangga Merigi, jaga madunya, diminum. Terima hari mangga. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Niat Enson. Mandi dengan air kodratullah Nur Muhammad Nur Allah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ditekak air yang dari rambut Diminum madunya Selanjutnya Diminum Bismillahirrahmanirrahim Niatin mandi Dengan air kodratullah Nur muhammad nur allah La ilaha illallah muhammadur rasulullah Diminum madunya sini Yang lainnya langsung maju Satu dua tiga empat lima Lima orang maju Satu dua tiga empat lima yuk Ya oke, okay. sini sini ya wes sampingnya beliau dulu Bismillahirrahmanirrahim belum Bismillah Bismillah panas Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun, Niat ingsun. Niat ingsun. Mandi. mandi. dengan air. air. Qodratullah Nur Muhammad Nur Allah. Nur Allah. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Tar nafas, siramkan airnya. Ditelan minum air yang dari rambut. Ke sini. Dio, ambilin madu lagi apa yang di sana? Monggo. Diminum madunya. Kembali. Ini madu kayak Pak Sudiro. jecer-jecer 嚐著 ini ini jagoan saya ini jajal tak bacok lejek mempan berarti rata wirit. bacok saya ke ini Majus 5 orang ya wes barisan yang selanjutnya maju semua Ge, okay, Kang maju buka sayang jat kalau sama, sama yang buka aku nggak bunyi tak ya bismillahirrahmanirrahim niat engson mandi dengan air Qadratullah Nur Muhammad Nur Allah La ilaha illallahu muhammadur rasulullah Tarik nafas Mandi, siram, ditelan air yang dari rambut maju sini. Moga diminum madunya satu tegak aja, jangan dihabiskan. minum airnya, buka kembali nah ini serikandinya pada ini semoga diminum adinya Assalamualaikum Assalamualaikum Anggi Monggo Pasing badai jenengan sampai akan ini, <tuk tangan> ke wowo padam atau yang mengganggu di dalam tubuh beliau karena mengganggu dan... Membuat sakit beliau ini Makanya saya hilangkan Kenapa? Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu an la ilaha ilallah, wa anna Rasulullah. Asyadu an la ilaha ilallah, wa anna Rasulullah. Tunduka kepada saya seperti kamu tunduk kepada Nabi sallallahu alaihissalam. Innahu wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah Nikir Allah Allah Diminum airnya Nikir Allah Allah Diminum dulu madunya dzikir Allah Allah Yang lainnya maju Diminum dulu madunya Yang lain Bismillahirrahmanirrahim Niat engsun Mandi Dengan air kondratullah Nur Muhammad Nur Allah La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah Tari nafas Siramkan airnya Telan air yang dari rambut Air yang menetes dari rambut ditelan Moga sini diminum madunya Yang lain belakangnya maju Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun mandi dengan air kodratullah Nur Muhammad Nur Allah. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Tarnafas. Siramkan airnya. Pelan air yang dari rambut. Minum adunya. yang lain maju Bismillahirrahmanirrahim Niat Engson mandi dengan air qodratullah Nur Muhammad Nur Allah La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah nafas mandi air yang menetes dari rambut Maju sini Ini siapa kurus banget ini Ini badannya yang paling kecil Maju yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat Engcon mandi. Dengan air Qadratullah Nur Muhammad Nur Allah La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah Tari nafas Ambil airnya Mandi Minum madunya Minum madunya sini. Sekarang tangannya direntangkan ke depan. Buatkan matanya terpejam. Lurus. Dibuka ke atas tangan Matanya terpejam. Dan rasakan energinya sekarang. Setiap ada pergerakan jangan dilawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, ternafas. Ya, ya, ya, ya, ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, agisni, agisni, agisni, agisni. Ikuti gerakannya. itu. Nah, oh. hmm, oh, kesimpulannya sama nyatin hmm. gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum saya. Injih. Watawati bocah iki. Panjenengan wilayah Jawa Tengah. Taring asma Sintan Kangiran Samrinyowo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh anjing monggo ngapain pakai panjenengan sampai aku aku tak melupai cahki aku sokut tanah leheran ini Gono kiri Gono monggo kersa yang penting panjenengan ampun ngantos ngagi ngapa membanis inguatan teng Awake pecah niki. Inja Atas sembah nu sedaya ni atas ridani Gusti Allah. Watananten imbal pali Insyaallah bismillahirrahmanirrahim wa ijab. Allah. Allah. Assalamualaikum. Kaleh Niki. Mapa Assalamualaikum. Enje, kalah sinton ulangi perhadapan dalam wajah sakit apa engkau kau nartasi peribun. Assalamualaikum. Insya Allah Dengan izin Allah Semua santri adalah anak-anak saya Insya Allah akan saya jaga dengan sepenuh hati saya Termasuk Orang yang Panjenengan Sekarang gunakan wadahnya ini adalah anak saya Mungkin Kenapa Panjenengan bilang harus dijaga Ya, saya insya Allah tahu. Yang dituju semua santri. Ini. Sasarannya santrimu. Iya. <tongan> Allahu Akbar. Semoga Allah selalu melindungi semua yang ada di tempat ini. Insya Allah. Saya selalu mengawasi Sini, santri mukasias, kena semua. Insyaallah dengan izin Allah, makanya malam ini saya atas petunjuk dari beliau saya mengisahkan asma payung Rasul yang memang sebagai pagaran. Karena untuk saat ini semua santri. Oleh sebab itu saya malam ini mengisasahkan Asma payung Rasul ini Untuk pakaran santri-santri Alhamdulillah <SILENCIO> Atas rejengannya panjang dengan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh <SILENCIO> bagian kesimpulan dan hikmah yang kita dapat dari penjelasan asma payung rasul ini kita lebih mencari doa allah dengan ketulusan hati kita dan mencintai rasul dengan ketulusan hati kita saya akhiri di sini bahwa taufik balik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh